Baiklah para sahabat dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini Tepatnya para sahabat, ya pas banget nih, malam minggu Bang Mimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru Seputar Les tidak berisik Keunggahan pertama para sahabat, ya, kita lihat di sini ada sebuah ungan spesial info Yang mana jangan sampai lupa besok lagi-lagi bang -lagi, Mimin akan mengingatkan Tentunya jangan sampai ketinggalan dari pagi jam setengah sembilan pagi Kita akan bersama-sama persahabat ya Melihat Cinta Abadi Leslar Acara yang sangat kita tunggu-tunggu selama ini mudah-mudahan acaranya lancar persahabat ya Dan kita lihat juga ada info yang spesial untuk kita semua Yang tidak bisa nonton di TV Nonton di aplikasi ini ya Ya persahabat ya Tentunya perhatikan Di aplikasi Mifo persahabat ya Dan di aplikasi Vision Dan di aplikasi Vision Plus persahabat ya yang tidak nonton untuk acara ini di televisi Silahkan kalian langsung nontonnya di MIVO dan di Vision Plus persahabat ya. Jangan sampai lupa besok kita dukung, kita support, support untuk acara Lesti dan Rizki Rizky Dilar kabar berikutnya kita lihat juga persahabat ya Selain info cinta badi Leslar besok juga akan hadir Acara konser awal Indonesia Tangguh hari Minggu tanggal 8 Agustus besok persahabat ya Pukul 13.00 waktu Indonesia Barat Live di ACTV, Indonesia sahabat ya dukung penuh nih Doakan yang terbaik untuk acara idola kita mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan disukseskan Dan berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggah terbaru spesial malam minggu dari Rizky Bilar Di pribadinya luar biasa menggunakan sebuah postingan foto keren Foto luar biasa membuat kita bangga pada mereka berdua, mas sahabat ya Bersama sang kekasih, tentunya sang calon istri, para sahabat, ya sang kejora kita kesayangan semua para fans Lancelot, dan kita lihat dalam postingan ini luar biasa. Mudah-mudahan, tentunya mereka mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kita lihat ke slide kedua, para sahabat, ya? luar biasa gaya Rizky Billar nih, yang membuat kita salvo banget di atas mobil kuning dan lesi kejora. Lagi duduk santai di atas mobil mewah hadiah dari sang calon suami. Ada kalimat yang dituliskan oleh Rizky. Bilal, kita memang sefrekuensi tapi untuk urusan ini, dia lebih senang yang gede-gede. Wow, yuk <sih> mau malam minggu, gua mau bagi-bagi kota buat kalian. Caranya, coba komen di konten YouTube gua yang gua lingkari story. Ceritain pengalaman menarik dalam hidup kalian. Cantungin instagram Instagramnya biar bisa Di DM tuh persahabat yang mau hadiah Hadiah kota Tentunya langsung aja Cus komentar di channel Youtube Abang Bilar Kita lihat juga persahabat ya Ada sebuah lanjutan nih Yang mana tentunya ditulis oleh Rizky Bilar Dalam postingan tersebut Kok pelatnya nggak ditutupin nggak apa-apa satu plat palsu Satunya lagi mau ganti pelat Kata Abang Bilar Selamat malam minggu para fakir asmara yang cuma bisa stalkingin orang si dia asian. Wow, <laughs> luar biasa gigi seriknya para sahabat ya, mampu membuat kita semakin ketawa bahagia. Mudah-mudahan saja kita doakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Milar. Dan berikutnya juga persahabat kita lihat Ada sebuah unggahan yang, mana yang terbaru juga Lesti Gejora di sini kita lihat sedang main badminton Persahabatnya bersama The Sky Lagi menunggu tagnya Abang Bilar Sang calon suami persahabat Yang selalu ditemani nih syutingnya Masya Allah luar biasa Makin bangga makin bahagia sama Lesti Yang begitu tulus mensupport suaminya Untuk kerja persahabatnya Doakan terus mudah-mudahan mereka disehatkan Dan selalu diberikan kebahagiaan Berikutnya ini adalah kabar yang paling kita tunggu persahabat ya. Sudah ada nih cuplikan dari Cinta Abadi Leslar buat besok. Masya Allah memakai baju kapal warna putih membuat kita semakin bangga. Dan tentunya melihatnya membuat kita bahagia persahabat ya. Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan besok acaranya lancar dan kita lihat persahabatnya tatapan dari keduanya membuat kita semakin baper nih melihat kekiutan dari Lesti dan Rizky bilang. Kita lihat juga keselisian selanjutnya Masya Allah Kayaknya ada sesuatu spesial yang diberikan oleh Lesti Persahabat ya, Apakah menyanyi? Apakah yang lain kejutannya Persahabat? Ya. Dan kita lihat juga tentunya -tentu Sebelum kita mendapatkan info bahwa Rizki Bilar masih ada kejutan hadiah Untuk Lesti kejoran Mudah-mudahan saja ada kejutan Yang akan diberikan besok Persahabat ya. Wow, Masya Allah Kira-kira apa Persahabat? Ya. Dalam ekspresi ini sih kita lihat Abang Bilar lagi menyikat sebuah lagu, persahabatnya. Masya Allah, makin gak sabar, makin penasaran. nunggu besok, persahabat ya. Tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya, persahabat. Stay, stay tune di channel ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bahwa mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.